Kebunungan pertama persahabat yang kita lihat, di sini ada sebagian spesial dari Karen Zilazuardi. Masya Allah memfasih sebuah Fosil momen nomor spesial cute. Akan pernikahan Dedek Lesti dan kakak Rizky Billar, masya Allah. Dicium aja IPP dari istri tercintanya persahabat yang makin gemes, makin cute dan makin mesra aja persahabatnya. Mudah-mudahan untuk rumah tangga mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat ada unggahan spesial dari Dede Elasti Kejora dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan tentunya dengan orang tua tercinta ini spesial momen acara sungkeman persahabat ya dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Elasti Kejora mugi Allah sing teras ngajagi orang keluarga tentunya pengajian dan siraman ini momen haru momen bahagia yang kita rasakan persahabat ya alhamdulillah tentunya semuanya diberi kelancaran dan kita doakan untuk keluarga besar dari lesti maupun keluarga besar kakak rizky bilar selalu dijaga dan selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya persahabat kita lihat dan sebab bahagia tentunya di malam hari ini kita lihat aja para sahabat ya tentu kak riski pilar sedang disutik vitamin ya Masya Allah mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin persahabatnya kita lihat enggani ini diposting oleh akun leslar underscore sabrutei tentu banyak sekali komentar dari para fans Yakni dari akun Rina Marlina 639 mengatakan Biar seger sambil bolak-balik vlognya Dede dan kakak Tuh bersebet ya Dukung terus karya-karya dari idola kita Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bangun mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh